Indah berbalam si awan petang berarak indah di celah pepohon ara Pemanis kalam selamat datang awal bismillah pembuka bicara Assalamualaikum dan salam sejahtera Selamat datang diucapkan kepada para hadirin ke webinar Kebun Bandar Siri 7 Kenali dan rawat penyakit cara sihat yang bersiaran secara langsung di laman Facebook My Crop Science Untuk pengetahuan semua Program webinar ini adalah sambungan daripada siri keenam yang telah berlangsung pada 26 Mac 2022 yang lepas. Program ini mempunyai banyak siri dengan tajuk-tajuk yang sangat menarik serta pengetahuan daripada panel-panel yang berpengalaman luas yang boleh anda sertai. Jadi kepada para hadirin, anda adalah digalakkan untuk berkongsi link siaran langsung ini dengan menekan butang share di laman Facebook anda. Sebelum webinar ini bermula, ingin saya ingatkan bahawa link borang isi sijil dan maklum balas akan diberikan di akhir webinar ini di mana anda boleh dapatinya di ruangan komen. Sekiranya para hadirin mempunyai sebarang persoalan yang ingin diajukan, para hadirin boleh mengemukakan soalan di ruangan komen dan mungkin akan dijawab oleh penceramah pada sesi soal jawab itu nanti. Pada siri ketujuh ini, para hadirin dapat mengetahui beberapa jenis penyakit dan juga cara untuk mengawalnya yang akan dikongsikan oleh Dr. Muhammad Aswad bin Abdul Wahab Pensyarah Kanan Jabatan Perlindungan Tumbuhan Fakulti Pertanian Universiti Putra Malaysia. Tak kenal, maka tak cinta. Jadi saya amat berbesar hati untuk menceritakan sedikit berkenaan latar belakang penceramah kita pada hari ini. Beliau merupakan anak kelahiran Johor Darul Takzim dan dari segi pelajaran, beliau memperolehi ijazah sajana muda dalam major. maafkan saya, beliau memperolehi ijazah, Chalda, Iza, maafkan saya, Beliau memperolehi ijazah sarjana dalam meja sains patologi tumbuhan. Setelah beliau berjaya menamatkan bidang ijazah sarjana, beliau telah melanjutkan pelajaran di University of Bath, United Kingdom dan telah berjaya memperoleh PhD dalam bidang patologi tumbuhan. Kini, beliau merupakan seorang pensyarah senior di Jabatan Perlindungan Tumbuhan, Universiti Putra Malaysia di Fakulti Pertanian dan pada hari ini beliau akan berkongsi tentang kenali dan rawat penyakit cara sihat. Jadi tanpa kita melengahkan masa lagi, dipersilakan Dr. Muhammad Aswad Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada para hadirin yang hadir. Eh. Uh, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan uh, terima kasih eh, kepada pengurusi majlis uh, ni, Konek Mata uh, dengan apa, introduction tadi, playground. Oh, mungkin pagi tak sarapan lagi tersasul. Eh. Dan saya nak ucapkan juga selamat uh, hari raya. Eh. Selamat hari raya. Tak habis lagi saya rasa. Okay selamat ayah ya, hujung-hujung ni kepada semua lah yang hadir pada uh, pagi ini uh, dan hujung minggu ni banyak open house kan. Eh. Jadi sebelum kita pergi open house uh, kita pergi tengok apa, dengar lalu pasal kenali penyakit. Alright. Uh, untuk topik pada pagi ini eh, uh, saya akan kongsikan kepada tuan-tuan dan puan eh berkaitan dengan uh, kenali penyakit tanaman. Okey, apa, uh, macam mana uh, nak tahu pokok tu sakit apa, okey macam mana nak diagnose pokok tu, dan saya akan bawa tuan-tuan dan puan-puan uh, untuk uh, apa langkah-langkah yang perlu dibuat supaya selepas habis ya tamat saja apa ni presentation pada pagi ini, insya-Allah tuan-tuan akan dapat uh, tahu cara eh sikit-sikit macam mana nak mengenal pasti masalah pada pokok tu dan cara untuk merawatnya. Okay so base uh, saya punya topik pada pagi ini, saya akan sentuh sedikit tentang fisiologi asas tanaman yang ini penting untuk tuan-tuan dan puan-puan uh, tahu sebelum kita uh, masuk ke dalam macam mana cara untuk kita bezakan penyakit berjangkit dan tidak berjangkit kemudian kita akan masuk tiga simptom dan tanda penyakit yang ini antara perkara yang penting uh, yang, yang akan membuatkan tuan-tuan dan -tuan, puan-puan Uh, tahu eh selepas ini bagaimana apa apa pokok uh, tu okey ke tak okey dan apa perlu dibuat dan macam kalau sempat eh kita akan tengok second part saya saya akan sentuh sikit kita akan buat latihan sikit macam mana cara nak diagnosis penyakit okey dan rosak dan contoh-contoh penyakit dan juga kawalan penyakit uh, tanaman. Saya pada pagi ini pada hari ini saya hanya sentuh tentang penyakit tanaman saja. So, kenapa dengan pokok ni? So, bila kita apa uh, ada pokok, ada tanaman di rumah, tak kira lah eh. Kita punya pokok kebun ke, pokok pisang ke, pokok durian ke, uh, pokok kalau di rumah eh, kebun bandar, pokok tanaman hiasan ataupun kita tanam tomato ke, sayur-sayuran di depan rumah kita. So, ke, kita nak pokok kita sehat. Okay, tapi walaupun langkah berjaga-jaga kita telah ambil ataupun secara mudahnya kadang-kadang kan, uh, kebiasaannya lah. Macam kita pergi apa nursery, kita beli pokok bunga ke pokok Contoh kalau kita pergi Cameron Island, kita apa beli pokok kaktus ke Succulent ke kan. Seronok, tengok, cantik kan. Tengok macam senang dia jaga Banyak pokok dia orang tu kan. Uish, macam senang dia jaga kan. Macam senang je ni kan So kita bawa balik. Bila kita bawa balik Seminggu, dua minggu okey. Tapi selepas minggu ketiga Dia mula menunjukkan tanda-tanda yang lain macam. Okey So kebiasaannya tanda-tanda yang kita nampak tu pokok sakit, kita nampak macam, ih dia jadi macam ni lah pokok sihat, kelup macam ni dan pokok kita kadang-kadang boleh jadi begini, pokok sakit. So jadi kita nak tahu lah kebiasaannya apa masalah kita tertanya apa masalah pokok aku ni kan? So adakah pokok ni kena serangan penyakit dan berusaha ataupun aa, kerana faktor persekitaran ataupun keadaan tidak kondisi. So bila Tuan-tuan tuan-tuan dan puan-puan menghadapi masalah eh, pokok eh, pokok menghadapi masalah. Nampak kita panggil pokok lah Ada dua perkara yang tuan-tuan dan puan-puan perlu kena pasti, okey. Okey, pertama, uh, kita kena tahu, kita kena kena pasti sama ada pokok tu, penyakit tu disebabkan oleh a uh, pokok dia bermasalah itu eh, bermasalah tu. Adakah dia disebabkan oleh penyakit, okey, dan perosak ataupun dia disebabkan oleh faktor persekitaran yang tidak kondusif, kondisi. Faktor persekitaran yang yang keadaan yang tidak elok, tidak tidak bagus untuk pokok tu. So yang ini kita kena apa bezakan. Tuan-tuan dan puan kena bezakan. Dan untuk membezakan ni, tuan-tuan kita akan apa? Pokok bermasalah ni sebenarnya dia stres. Okey. Pokok stres. Pokok itu menunjukkan saya. Bukan kita saja stres kan? Bukan manusia saja stres. Pokok pun boleh tunjukkan dia stres. So stres inilah yang menunjukkan, yang membuat apa yang menunjukkan aa uh, memberitahu kita dia pokok tu memberitahu kita yang dia stres uh, ada something wrong yang sedang berlaku pada pada aku ni pada pokok ni okey dan kita kena tahu apa kita kena kena pasti apa masalah dia okey jom kita tengok macam mana kita nak kenal pasti okey jadi ini ada satu contoh tanaman belah ini gambar apa terung ya eh. uh, pokok terung aa uh, ini saya dapatkan daripada pelajar saya yang datang okey membuat pengembangan aa uh, Uh, di apa, di uh, Felda uh, no, Bukan, minta maaf, di Pahang Dan uh, dia tanam terung Dan uh, pokok dia jadi macam ni lah okay, So, maksudnya pokok ni ada masalah okay, Dia ada masalah dekat sini So, kita nak kenal pasti apa sebab So, and then, kalau yang paling mudah Bila kita tahu, bila kita lihat Pada buah pada buah ke, pada bunga ke okay, Dia ada uh, reput macam ni Dia busuk kan uh. So, bila nampak busuk ni, kita tahulah straight Ada masalah dan ini busuk, biasa kita panggil busuk, eh, bahasa yang lebih tepat adalah reput eh. Sebenarnya dia reput, dia reput lembut. Eh. Bila kita tekan buah tu, dia akan apa, berair bunyuk lah kita panggil kan, dalam busuk. So, ini pun uh, antara apa, simptom-simptom yang uh, boleh dikeluarkan, eh, boleh ditunjukkan oleh pokok dia tak semestinya tunjuk pada daun, dia tak semestinya tunjuk pada batang, dia tak semestinya dia tunjuk okay, pada akar, okay, pada buah dia akan tunjuk pada buah juga, pada bunga, ok dan kita, dan ini boleh boleh memberi kita hint, hint tips eh. adakah ia disebabkan apa, dia bermasalah adakah dia disebabkan oleh penyakit dan perusahaan ataupun faktor sekitaran yang tak kondisi ok jadi macam ni, kita tengok ok ini adalah uh, pokok di ni lah saya ambil eh, uh, saya tangkap gambar di luar ok, kita nak tahu kita tengok pokok ni, okay, kita nampak pokok ni kita nampak dia ada masalah, kita tahu dia ada masalah Okay, masalah dekat sini yang kita nampak, yang kita boleh lihat dekat sini adalah di hujung eh daun ni dia nampak ada ada apa discoloration. Okay, discoloration maksudnya dia color apa hijau tu berubah dan dekat hujung saja dia ada apa dia ada browning eh. Color tu bertukar daripada hijau kepada coklat. Alright. Kepada hijau kepada coklat. Dan kemudian kita tengok juga uh, di bahagian apa ada daun yang color dia still remain hijau. Maksudnya yang dihujung-hujung apa? dihujung-hujung apa? daun tu yang ada tanda-tanda, ada simptom eh, sorry. Ada simptom-simptom uh, uh, nekrotik eh. Kita panggil daun ni mati dah eh. Dia punya apa? sel pada daun tu mati dah. Eh? Nekrotik, dia, dia punya daun ni mati, dia jadi browning. So kita tahu ini dia ada, adalah uh, dia ada stres kat sini. Okay. Cuma sekarang kita tak dapat nak kenal pasti lagi Adakah disebabkan oleh penyakit dan bursa Ataupun adakah disebabkan oleh faktor persekitaran yang tak kondusif? So kita tahu, ok Ini mudah kita tengok pokok aku ada masalah Contoh macam ni, alright Ok, sebelum kita masuk untuk diagnosis Ada beberapa uh, basic perkara yang tuan-tuan dan puan-puan perlu tahu yeah? Basic asas pokok tanaman yeah? Fisiologi asas tanaman, tuan-tuan mesti kena tahu kita akan seronok eh bila pokok yang kita tanam eh, mengeluarkan buah hasil macam ni eh pokok cili ni contoh cili charton ataupun uh, cili yang popular di Kelantan dia okay. cili daun ya. Eh. Tunas si buah eh. So dia punya gemuk eh cili ni hasil eh, oh hari ni kita seronok okey. Ah eh, tonton guna nak faham eh. ada fisiologi asas tanaman eh tanaman pokok eh dia ada daun, dia ada batang dan dia ada akar. Saya ulang ya. Eh. Tanaman dia ada daun, dia ada uh, batang dan dia ada akar. Dan peranan daun adalah daun pokok biasanya dia kali hijau. Kenapa kali hijau? Kerana ada klorofil. Okay? Dan fungsi klorofil ni, ini adalah teknologi yang Tuhan create. Eh? Uh, yang mana kita belum mampu untuk uh, tiru eh? kopi. Eh? Yang mana teknologi klorofil ni di daun ni, dia boleh absorb cahaya matahari dan ditukarkan kepada tenaga. Eh, kepada uh, energy eh, untuk digunakan oleh uh, pokok So, bayangkan eh, kalau kita dapat apa uh, gunakan eh, teknologi ini pada badan kita kan Cuma badan kita jadi hijau, lah, eh, tampal klorofil tu So, at least kalau kita tak apa tak boleh makan tak kedai kita boleh absorb cahaya matahari dapatkan tenaga, contoh macam tu, ok So, fungsi daun adalah untuk serap cahaya, tukarkan cahaya matahari kepada energy, ok Itu yang dipanggil fos, uh, proses fotosintesis. Kemudian, air Okey, diperlukan pada bahagian akar. Ingat, air diperlukan pada bahagian akar. Nutrien dah diperlukan pada bahagian akar. Dan macam mana uh, tumbuhan nak bawa eh, dia punya air dan nutrien ke seluruh tu, uh, apa? Ada uh, pokok dan juga uh, macam mana cahaya matahari tu tenaga daripada cahaya matahari untuk dibawa ke seluruh pokok dan dia ada batang. Dan batang ni, dia, batang pokok ni dalam ini dia ada Uh, structure dipanggil vascular yang mana secara mudahnya boleh tonton perempuan Dia ada highway kat dalam ni macam highway Highway utara-selatan, bayangkan macam highway utara-selatan Daripada selatan naik ke atas ke utara okay. Dia membawa air dan uh, nutrient ke atas Dan uh, daripada utara ke selatan dia membawa energy yang dibuat daripada cahaya matahari Ini basic konsep Cukup apa uh, Fisiologi asas tanaman cukup Baja cukup, air cukup, cahaya matahari cukup InsyaAllah pokok tuan-tuan dan puan-puan akan dapat hasil begini. Okey dan dekat sini saya ada bagi beberapa tips ya okey. Ingat tuan-tuan eh, dan -tuan, puan-puan, air diperlukan pada bahagian akar. Jadi maksudnya tak perlu siram okey pada bahagian daun tanaman pokok. Okey. Yang itu kurang tepat, tak tepat sebenarnya eh? ha, so yang perlu air adalah bahagian akar. Akar akan menyerap air dan nutrien untuk dibawa ke atas. Okey. Jadi Sebab tu sistem fertigasi sangat popular. Okey, dan sebab tu lah juga sistem fertigasi dibuat kerana ingat eh, sistem fertigasi dia dia, dia dia dia apa bagi nutrien pada akar, direct daripada substrat. Okey. Dan juga jika anda tonton apa pun mempunyai tanaman eh seperti cili ke, terung ke apa janganlah guna overhead sprinkler. Okey, janganlah guna overhead sprinkler kerana itu akan attract penyakit dan rosak. Okay, itu akan attract ya, penyakit dan rosak tanaman. Alhamdulillah, insyaAllah. Saya harap perempuan dan perempuan dapat ya, ini, uh, fungsi asas, fisiologi asas tanaman sebelum sebab ini sangat penting sebelum kita diagnose pokok. Okay? Alright, so jadi macam mana masalah boleh berlaku? Okay? Masalah penyakit tanaman, ya, masalah boleh berlaku uh, ada dua sebab. Kerana uh, mikroorganisma dan serangga rosak dan kedua, kerana faktor kekitaran yang tak kodisik. Kerana apa? Kerana pokok tak dapat cahaya matahari yang cukup. Air pun tak cukup. Nutrien tak cukup. Maksudnya ada gangguan. Okey, bila ada gangguan pada cahaya matahari yang apa dapat diserap uh, dan juga ditukarkan kepada tenaga dan air yang diserap ada gangguan. Nutrien yang diserap ada gangguan. Yang ini akan menyebabkan pokok tu sakit. Nah, bila pokok sakit, bermasalah, pokok akan menunjukkan simptom. Okey. Ini berbeza sedikit dengan kita manusia Bila kita sakit, kita jumpa doktor Doktor akan tanya Encik, Puan, Puan sakit apa? Okey? Kadang-kadang kita confuse, Kita pun tak, waktu kita jumpa doktor kan Nak tanya dia kan, dia tanya kita balik Sama jugalah sebenarnya apa yang doktor tu buat Dia nak tahu simptom apa, gejala apa yang berlaku Simptom tu gejala kan? Okey So jika pokok ni, pokok tak boleh bercakap Jadi kalau pokok bercakap saya lagi dululah, kan? bila kita tanya pokok, pokok sakit apa kan, dia cakap kepada kita, kita lagi dulu Tapi pokok tak boleh cakap, sebab so kita, kita boleh tengok saja. kita boleh lihat simptom yang dia keluarkan Okay, gejala yang dia keluarkan Gejala yang dia keluarkan itu sangat penting eh? Alright, so saya akan sentuh bagi sedikit uh, faktor kan, uh, mikroorganisma, contoh mikroorganisma ini saya sentuh sikit, ini contoh kulat kan, eh? kulat antara mikroorganisma yang boleh menyerang uh, tanaman kita And then bakteria, ini contoh bakteria yang boleh menyerang apa, agen penyakit yang boleh menyerang uh, tanaman kita penyakit-penyakit ya -penyakit, eh. dan juga virus pun sama akan okay. menyerang apa, tanaman kita Okay, ini sangat, uh, virus sangat popular ya eh, uh, pada pokok cili ya eh. uh, dia sangat senang untuk kena mozak uh, virus ni eh. dan juga okay saya dah bagi tahu agen ni kita nak tengok kan eh. macam mana kita nak bezakan ya eh, antara pokok kita ini ada perkara pertama yang tuan-tuan dan perempuan perlu buat bila nampak pokok bermasalah kena tengok adakah dia disebabkan kena kena pasti adakah dia disebabkan oleh penyakit berjangkit ataupun keadaan uh, penyakit tak berjangkit iaitu patum sekitaran tak produktif okey penyakit berjangkit dia disebabkan oleh mikroorganisma yang saya tunjuk tadi seperti kulat bakteria virus Okay, even kerosak pun sama saya tak sentuh kerosak pada bagi ni eh dan macam mana kita nak bezakan dia eh? senang penyakit berjangkit dia tuan-tuan akan nampak, kalau tuan-tuan ada plot tanaman yang besar kan, mudah lagi nak nampak, ada contoh tuan-tuan tanam pokok cili ataupun pokok tomato kan, saya guna contoh di sini pokok tomato. So pokok tomato kat sini dia ada apa dia ada apa? satu jenis tanaman eh satu jenis pokok, pokok berjangkit, pokok yang kena penyakit yang berjangkit dia akan kena pada satu pokok dahulu kemudian dia akan merebak kepada pokok yang lain. Okey dia berjangkit, penyakit yang disebabkan oleh kulat, bakteria, virus dan serangga perosak Dia akan berjangkit, dia akan kena pada satu pokok dahulu okay? Kemudian dia akan merebak kepada pokok yang lain Dia berjangkit pada satu-satu-satu, macam virus kan, contoh COVID-19 Dia kena pada satu orang dahulu, kemudian dia berjangkit, berjangkit, jangkit Itu penyakit berjangkit Kenapa? Penyakit tak berjangkit adalah disebabkan oleh faktor sekitaran yang tak kondusif Environmental factor, macam tanah tak subur kemarau, ribut, kurang baja kelembapan kurang, kurang cahaya, suhu melampau ya ini macam mana nak kena berarti senang kalau tuan-tuan ada 100-200 pokok ada 10 pokok dekat rumah 10-10 pokok akan tunjuk tanda gejala yang sama 10-10 pokok, 100-100 pokok akan tunjuk gejala yang sama kalau gejala kemarau, panas yang melampau dia akan wilting, dia akan layu semua pokok akan layu ini Uh, cara untuk kena plastik. Okey. Kalau dia disebabkan oleh penyakit berjangkit, dia akan pergi pada satu pokok jangkitan, penyakit tu akan pergi pada satu pokok dahulu, satu pokok, satu pokok. Contoh ada 100 pokok, mesti dua pokok pertama akan kena dahulu, yang lain masih sihat. Okey. Tetapi kalau disebabkan oleh faktor penyakitan tak kondusif, dia akan sebat semua. Semua pokok akan kena. 100-100 pokok ni. Banjir, contoh banjir. Semua pokok akan kena. Tak adalah pula kan. Ada apa? Dua, tiga yang kena kan. Yang lain tak kena kan. Banjir, contoh banjir, kemarauan, tak luji. Okey. Dia akan kena semua. Alright. Suruh melampau, baja tak bagi, air pun tak siram. Semua pokok akan tunjuk benda yang sama. Yang ini maksudnya dia penyakit tak berjangkit kerana faktor bersibisaran yang tak kondisi. Alright. Penyakit, faktor bersibisaran tak kondisi ni mudah sebenarnya untuk tangani. Okey. Uh, untuk kita selesaikan, uh, untuk kita baik pulih uh, pokok tu berbanding dengan uh, masalah eh, penyakit yang disebabkan oleh uh, ular, bacteria dan virus eh. right. Contoh, saya bagi contoh Ini adalah uh, tanaman jagung eh. So kat sini kita nampak simptom eh, daun kekuningan pada kesemua tanaman yang ada So maksudnya apa? Kita boleh apa? Uh, 60% dia cakap ini disebabkan faktor kesepitaran tak kondusif. Selepas kita dapat tahu benda itu daulah kita tengok eh secara lebih detail apa sebab dia. Okey dekat sini boleh kita nampak kalau saya kupaskan sedikit-sedikit eh dekat sini boleh kita nampak daun dia kan ada kekuningan. Dan di mana kekuningan tu bermula? Kekuningan tu berlaku dekat bahagian hujung. Tetapi di bawah-bawah ni masih still hijau. So sebab apa? Okey sebab apa? Eh okay, sebab kurang nutrien. Okey kita kurang nutrien dekat sini. Olah. Right. So ini pertama kita dah kenal pasti dia bukan disebabkan penyakit jamur ia disebabkan masalah faktor kesekitaran. Yang okay, kedua kita nak perhatikan sebab apa, kemarau ke apa kan, tak siram ke. Eh? Lepas tu kita tengok, kita boleh tengok simptom gejala yang keluar. Okey, daripada gejala tu saya boleh nampak, ini adalah sebabkan baju tak cukup. Baik, okay, baju tak cukup. So dekat uh, apa uh, internet, eh? maklumat di internet banyak tuan-tuan perempuan boleh gunakan. Okey, contoh eh? macam kenapa, uh, apa sebab ada kemungkinan besar dekat situ. Uh, potassium dia tak cukup. potassium dia tak cukup. Dia yellowing eh, pada tips, eh, tetapi dekat bahagian apa, daun yang sama, pada bahagian bawah, still okay. Hmm, still okay, hijauan. Uh, dan tanda dia, so bila jadi macam ini, eh, kita dah tahu tahulah. Dia akan bagi impact kepada kita punya pokok ni. Pertama, hijau tu, ingat tuan-tuan, eh, ingat hijau itu adalah chlorophyll. Okay, sangat penting untuk menyerap tenaga uh, cahaya matahari. So kalau dia dah jadi kekuningan dan kalau nampak uh, apa dia jadi coklat, maksudnya daun bahagian itu sudah mati, completely mati, okay, yang eh, coklat tu. So yang hijau tu masih survive, okay, try untuk survive, tetapi dia punya apa kekuatan ya, dia, dia bukan maksimum dah daun itu, untuk uh, apa dapatkan tenaga mata, uh, cahaya matahari. So kita boleh kalau tak ditangani, hasil akan berkurang. Okay. Kalau kita tak tangani, hasil akan berkurang kerana ingat semula apa yang saya cakap basic fisiologi pokok, perlu cahaya matahari yang cukup, perlu air yang cukup, perlu nutrien cukup ada gangguan pada tiga komponen ni kita akan, pokok akan bermasalah dan juga akan impact hasil kita Okey, sedikit saya nak tentu tentang aa, bila tuan-tuan perempuan beli baja kan, dia ada tulis kan AMPK kan 15, 15, 15, 20, 20, 20, 20 kan apa sebenarnya nombor tu kan, apa sebenarnya So nitrogen diperlukan, ingat mudah saja nitrogen up diperlukan untuk daun. Okay nitrogen diperlukan up eh, untuk uh, daun. Eh. So phosphorus diperlukan uh, down. Okay dia pergi daun. Okay untuk uh, akar. Okay dan juga untuk uh, produce uh, pucuk. Uh, pucuk bantu pucuk. Um, pucuk punya development. Eh. Dan juga potassium eh, dia memerlukan, dia keseluruhan. Okay dia keseluruhan pokok tu dia apa, memberi ni lah, dia punya unsur ni uh, ke, untuk keseluruhan pokok tu Jadi sebab tu kebiasaannya kalau tak tahu nak beli baju apa just ambil saja NPK dia ada tulis nombor 15, 15, 15 So semua apa, dia uh, complete set Okay ada nanti yang contoh kalau tuan-tuan pergi tengok ada baju bunga lah, baju apa kan So biasanya tu kebiasaannya dia akan tambahkan uh, dia akan naikkan sikit unsur fosforus, unsur potassium, okay dan dia akan kurangkan zona nitrogen sebab dia nak menggalakkan eh, pucuk, perlu eh, jadi pucuk dan juga pendambungan. Dan plus dia akan letak sedikit hormon, okay, untuk menggalakkan uh, tun, apa, flowering bunga dan juga uh, buah. Okay, so, jadi kita dah tahu dekat sini, Ingat, eh, saya nak sentuh sedikit uh, gejala yang gejala yang ditunjukkan oleh pokok sangat penting. Saya, daripada satu gambar ni saya boleh explain macam-macam. Okay. So, di sebelah kiri ni adalah pokok yang sihat di sebelah kanan ni adalah gambar pelajar pokok yang ada masalah Okay, ingat tuan-tuan eh Kalau ada masalah pada akar contoh akar reput apa yang akan berlaku pada pokok pokok akan menunjukkan tanda layu Okay, pokok akan menunjukkan tanda layu Okay, dan juga pokok kadang kadangkala dia akan menunjukkan kebantut bantut sebab air dan nutrien dia tak cukup dan hasil akan berkurang Okay bunga nak kelop yang keluar flowering pun tak tak cukup tak cantik dan juga apa buah apa oh, tak lagi kan dia memang sikit. Kedua kita nampak dekat sini kalau uh, ada reput pada bahagian batang. Tonton tuan-tuan, direct di Kelutau kena ingat apa yang selaka batang diperlukan untuk dia bawa eh. Dia Bangah Highway. So bila ada gangguan di highway tu ada accident dia apa dia akan contohlah dekat highway kan dia akan jadi jam. Sama juga bila ada reput eh ada reput batang patah ke, terkoyak ke apa ke So dia akan ada gangguan, ok pergerakan nutrien dan air dan juga, apa, uh, energi tadi bawah, so ini akan menyebabkan pokok ada masalah, daun layu kan eh. daun layu kan eh. daun layu, kita boleh tahu, kita dia, kalau tuan tak nampak saja daun layu pada pokok tuan-tuan eh, tak kisahlah pokok buah ke, pokok hiasan ke kan pokok. So daun layu ni menandakan dia ada something wrong yang berlaku pada akar ok dan dan apa ada gangguan pada akar ada, ada gangguan pada bahagian batang daun tu, dia punya pergerakan air itu sebab ni, sebab kerap uh, daun menguncup layu salah satu gejala yang mana tumbuhan ini dia react eh, bila dia nak apa dia dia nak elakkan dia hilang air yang sangat banyak dia akan menguncup tapi bila terlalu banyak lama dia akan lama kelemahan dia akan mati dia akan wilting mati terus. Okay, itu dia ni. Dan boleh nampak juga pada buah, okey. Dan boleh nampak pada bahagian batang dahan eh. dia punya gejala-gejala eh, eh, pokok ni. So, ni dah. So, jadi kita dah tahu ya ini uh, okey. basically kita tengok sikit. Eh. Kalau kita buat exercise sikit lah. Dekat sini kita tahu. Bila kita nampak je pokok macam ni kan. Bila kita nampak uh, apa buah. Eh. Kalau buah tu macam saya kata, Kita tengok buah kita nak tahu. Adakah dia sebab kalau dia penyakit berjangkit ataupun patut bersih ketara. Kalau buah tu eh hanya ada bahagian ini saja yang kena tapi bahagian-bahagian lain buah lain elok itu kita boleh kita boleh uh, agak apa yang ini adalah diistibarkan oleh uh, penyakit jamur. Okey kita tengok. Okey kita tengok daripada gambar rajah ni. Kita tengok daripada gambar Raja ni kita nampak eh dia punya apa yang brown ni nampak macam sekata eh kita nampaklah keseluruhan pokok ni macam ada Eh ada lah dekat bahagian ni pun ada sikit, sini pun ada sikit, sini ada, sini ada. Kita nampak di sekata je. So kita boleh kenal pasti ini adalah keadaan tak kondusif kan pada ni. Dan kebiasaannya kawan-kawan, kebiasaannya kalau nampak eh, ada ada apa burning ada apa gejala macam ni dekat hujung ni, ini stres. Pokok stres kerana faktor persekitaran. Okey, sama ada terlalu panas, air tak cukup, Okey. Uh, ataupun apa, pasu kan. Kalau pakai kontena pasu uh, pasu tu uh, dah kecil. Pasu tu terlalu kecil. Dia tak boleh pergi dan dia menunjukkan uh, apa gejala macam ni lah. Kalau dekat luar ni panas lah. Kalau ini dekat semak ni ya, panas. Dan uh, juga kalau dekat luar, tanaman yang tuan-tuan uh, tanam di apa luar. Uh, dia mungkin uh, struktur tanah tu uh, yang compact. Okey. Dia tak boleh nak bergerak. Okey. So jadi dia menunjukkan tanda gejala apa di hujung daun tu ada gejala macam ni. Okay, ha, ini pun sama juga kita tengok eh, macam mana kita nak diagnose Tuan-tuan tengok eh, dekat daun bawah ni elok Bawah ni nampak apa? ada few daun elok lagi So kita nampak dia ada patches-patches lah ha, So patches lah, eh. kalau so, kita nampak ni aa, Kita boleh kenal pasti dia disebabkan oleh aa, apa, Penyakit lah, kita boleh sebabkan penyakit sebab apa aa, Ada tempat yang okey lagi, ada tempat yang tak okay Jadi right. ini direct lah kita kenal pasti, dia disebabkan oleh penyakit ha? Dan ini pun kita boleh nampak Penyakit apa penyakit kulat. Kulat eh. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nampak eh. Apa ada bulu-bulu macam ni kan. Dia biasanya ini penyakit kulat. Eh, kalau bakteria virus kita tak boleh nampak eh. Dia tak keluarkan eh. Tapi kalau kulat boleh nampak. Dan ini adalah contoh yang terbaik. Yang mana yang ini okey, Buah ni still ok. Buah buahan ni still ok. Yang ini kena penyakit. Ini penyakit berjangkit. So kalau tak dibuang akan berjangkit pada buah-buah yang lain. So macam mana nak buat? Kena buang potong benda ni dan buang dalam plastik. Uh, apa, ataupun bakar eh. jangan letak dalam uh, apa, kawasan tanaman sebab dia akan berjangkit. Kalau di, kalau ditepuk eh, buah yang ada apa yang uh, kalau uh, putih ni dia ada macam powder. Eh. So powder tu adalah spora pula tu yang mana dia boleh menyebabkan jangkitan eh, seterusnya. Okay so kita tengok eh. nak tengok simptom-simptom yang biasa berlaku. Saya sentuh sedikit dan kemudian kita akan pergi tengok uh, penyakit lah eh, kat masa mencemburu kita. Alright, so ini antara simptom yang biasa, klorosis. Klorosis ni, daun tu, dia start apa, uh, daripada hijau, dia start tukar, eh, uh, hijau uh, muda. So, ini tanda-tanda, uh, apa ni, klorofil tu matilah, eh, dia start slowly nak mati. So, kena ambil tindakan yang cepat untuk, apa, untuk, apa, membaik pulih, eh, pokok ni lah, eh, cepat. Alright. So, uh, ini adalah simptom yang biasa. Kena pada pokok, uh, tanaman seperti, ah, uh, tomato, okay dan juga uh, terung ok, yang dinamakan hawa penyakit ni dinamakan hawa hawa, hawa penyakit, late blood, dan dia akan berlaku pada hujung-hujung tanaman tu eh, bila nak harvest tu, bila bunga keluar dan buah dah ada ok, dan uh, apa, towards the end tu, dia akan keluar apa, akan kena penyakit ni ok, penyakit ni uh, dinamakan hawa, hawa dia punya kesan, dia punya gejala dia, nampak macam kesan terbakar pada daun Kadang-kadang orang panggil ni reput coklat Dia nampak macam reput coklat Kalau tuan-tuan dan -tuan, puan-puan nampak benda ni Okay Dan uh, Sebelah Apa biasa kalau tomat, apa, tomato ataupun terung tu ada dua cabang eh Dia punya ni Satu belah tu dia layu Sebelah ni okay So itu tanda lah Memang tanda bila tengok dekat bahagian Apa batang dia Dahan dia Ada gejala macam kesan terbakar Dan coklat apa reput uh, uh, Dan even kalau nampak dekat daun tu Ini lah awak So ini adalah penyakit-penyakit yang sangat berbahaya okay? dan dia akan wipe tuan-tuan dan puan-puan punya uh, tanaman eh? dengan cepat. Okay? So jadi perlu apa? intervention yang sangat cepat kalau nampak gejala ni kena segera untuk buang. Okay? Cuma masalahnya uh, penyakit ini dia berlaku uh, pada hujung-hujung tanaman dan dia memang dah ada dekat dalam substrate uh, yang tuan-tuan pakai. So kat apa apa cara nak buatlah tuan-tuan dan perempuan Terpaksa eh, memang kena buang substrat yang tuan-tuan guna tak boleh recycle Recycle substrate Okay, ini simptom reput Okay, reput pun boleh berlaku pada tanaman kita So kalau reput berlaku it, Dia akan apa uh, Bila ada reput, kita tak boleh nak ubat Okay, tak ada ubat Kita cuma hanya boleh Melanjutkan apa usia pokok tu saja. Kita cuba untuk lanjutkan Dan dia punya hasil akan berkurangan eh. Hasil berkurangan daun dia pun apa, akan uh, ada tanda-tanda kelayuan sikit. Sebab dia punya laluan apa, air dan nutrien tu dah terganggu. Alright, ini kanker sama juga bila tuan-tuan nampak benda ni, dia akan ada gangguan lah pada simpel apa, gejala benda ni, dia akan ada gangguan pada ni lah, pada apa, laluan uh, tumbuhan tu untuk bawa air dan nutrien dan juga bawa energi ke bawah. Okay, ini selain daripada itu, ini adalah simptom-simptom yang um, saya akan, apa, saya biasa kita biasa nampak, tuan-tuan eh, biasa nampak. Okay, yang ini adalah gal dan macam ketumbuhan, kan, ketumbuhan pada pokok itu. Yang ini dia akan, apa, uh, panggles ataupun uh, pekira. Dia akan ganggu, kan, dia punya, apa, tubuh pokok yang mana dia akan hijack pokok itu punya, uh, tum, apa, grove, tubuh saran. Dia akan hijack hormon pokok itu untuk diri dia dan dia akan gemukkan bahagian pokok yang didu, apa yang uh, penyakit itu duduk. Okay, sama juga yang ini kita panggil gal aini tuan-tuan mungkin biasa nampak di pokok-pokok mangga ke daun tu yang ini disebabkan oleh prosak eh, dan dia akan buatkan nampak macam ada ketuat eh dekat bahagian daun tu eh. bahagian daun tu alright so gejala yang biasa berlaku pada uh, sayur-sayuran eh, sayur-sayuran ataupun pokok hiasan adalah bijela pada daun okey pada daun sama ada kita panggil dia uh, leaf spot uh, kita panggil dia lesion eh. uh, lesion tu maksudnya ada luka eh, luka Uh, dekat uh, bahagian yang daun tu Color coklat Okay, coklat dan dia akan merebak lah So kita panggil lesion ni tu eh? So ini adalah common symptom yang biasa berlaku pada uh, Pokok hiasan dan juga pokok sayur-sayuran eh? Sebab sayur-sayuran dan hiasan ni Dia kita banyak main dengan daun kan uh, Dan sayuran memang daun lah So kita sangat apa uh, Jadi kat situ dia punya kejahat-kejahat dia yang banyak berlaku Alright, uh, yang ini adalah Simptom mosaic, Okay, simptom mosaic ni Uh, dia adalah, dia dia, dia sklerosis, tetapi dia ada pattern seperti mozai Yang mana dia punya urat daun tu still nampak dia punya hijau tu Tapi dia tinggalkan purchase mozai tu Yang ini biasa berlaku pada tanaman cili eh? Pada tanaman cili Pada tanaman cili yang mana dia disebabkan oleh uh, uh, Virus ya, eh? dia disebabkan oleh virus Dan virus tak ada ubat eh? Virus tiada racun ataupun ubat yang boleh ubati So kalau berlaku je benda ni, kalau nampak je eh, ada simptom mozaik pada cili dan dia akan diikuti dengan daun tu menggulung, menggulung ber, apa, kerinting, ok? And then uh, pokok tu boleh terjadi hidup sedang mati tak mahu dan bila nampak ada simptom okay, mozaik ni kebiasaannya 60% daripada pokok tu sebenarnya dah kena infection dari apa virus tu Alright? So kena buang. Kena buang. Alright. So, ini simptom yang biasa, layu kan. Eh? Simptom layu dia boleh disebabkan oleh kita tak siram pokok lah. Eh? Kita tak siram pokok, kemarau ke tak cukup air. Okey, dan juga dia boleh juga disebabkan oleh uh, penyakit berjangkit seperti bakteria dan juga kulit. Okey, so kat sini kita tahulah. Kalau kita nampak ni maksudnya akar. Kalau penyakit berjangkit tu kan, dia ada masalah dengan akar. Jadi, akar dia ada problem, so kita nak tahu. Adakah disebabkan air tak cukup ataupun kemarau ke apa ke, ataupun uh, kita kena tanya eh saya biasanya kalau tonton ada kawan-kawan apa ada masalah dia jumpa saya saya akan tanya uh, background tu macam mana cara siraman uh, jaga tidak apa sebab ini basic information yang saya perlukan supaya kita boleh dapat buat diagnosis yang tepat Okay, ini report tadi apa hanya contoh seterusnya alright so ada beberapa checklist yang tonton dah tahu pertama eh lakukan pemeriksaan yang kerap pada pokok apa tanaman tuan-tuan dan pokok mesti kena buat dan untuk kena pasti punca masalah Tonton kena bezakan dahulu eh berdasarkan simptom yang berlaku tu adakah dia disebabkan oleh penyakit jantik ataupun dia disebabkan oleh keadaan persekitaran yang tidak kondusif. alright so jadi dapat bezakan ni dahulu berdasarkan gejala-gejala yang berlaku kemudian barulah kita dapat membuat tindakan segera untuk pengawalan eh tindakan segera untuk pengawalan ini very important eh very important alright ya contoh-contoh saya takkan go through saya akan skip ni Okay, uh, saya tak sikit sebab ini semua kita ada ni uh, Sentuh sikit, oh ya ini saya akan sentuh sedikit lah Saya akan tunjuk, biasa berlaku kalau terlambat cili antriagnose Antriagnose ni disebabkan kulat, simptom dia apa Dia akan ada patches, color uh, hitam-hitam macam ni Okay, dan apa yang boleh dibuat, boleh sembuh dengan racun organik Ataupun racun kulat lah, hein? seperti mancol zap Untuk, uh, apa, uh, ni lah, pulih, eh, apa ni, untuk uh, menghapuskan eh, uh, kulat ni. Ah, ya ini adalah Vida Mosaic, last saya nak tunjuk eh, Ini contoh yang saya cakap tu, pokok tu Macam mana kamu, eh, nak diagnose pokok kamu kena eh, kalau cili eh Senang saja. bahagian kalau kena eh, bahagian pucuk virus punya infection ni Bahagian pucuk, uh, bila dia masuk pada pokok tu Dia akan terus pergi ke, dia akan attack terus pada bahagian pucuk Okay, dia akan attack terus pada bahagian pucuk Yang dia akan menyebabkan, ini akan menyebabkan, dia akan ganggu eh, tumbuh saran pokok tu dan pokok, simptom yang biasa nampak, pokok daun akan uh, rekod, pokok akan bantuk. Klorosis mozaik pada daun. Dan kelama-kelamaan seluruh pokok akan bantuk. Okey. Dan racun virus tak ada. Macam mana nak kawal dia, senang saja. Tuan-tuan dan puan kena kawal serangga yang membawa virus. Serangga yang membawa virus. Okey. Jadi bila serangga ada dekat sini, boleh tengok eh, kalau ada putih-putih awal tuan. Kan? Fly ke apa tu kan ke bawah, bawah tu, bawah daun tu Tengok eh, tengok selak sikit bawah daun tu ya, Kalau ada aa, Kena hati-hati Kemungkinan 50% eh Virus sudah telah ada dalam pokok tuan-tuan lah -tuan, So apa yang berlaku dekat sini Saranan saya, kalau dah jadi macam ni Pokok tuan-tuan okay, Memang kena buang lah sebenarnya Memang kena buang Dan substrate pun tuan-tuan kena buang Sebab apa bila tuan-tuan buang apa, pokok tu Kita takut-takut tertinggal akar-akar yang lama di bawah Dan bila you tanam semula pokok dia kau ni bakal dekatan yang sama. Alright. Alright. So ini adalah ni saya akan sentuh uh, seterusnya tentang kejap ya. Okey. Oh, kita akan masuk sedikit tentang apa penyakit uh, macam mana cara nak kawal. Oh jap pengerusi tak marah ke? Ya. Permata Ah, Boleh masuk pemateri? Slide saya ni ada masalah sedikit. Kejap saya nak semak sedikit. Hello, ya yeah, doktor. Maaf dah yeah. terlambat. Ha? Uh, ya, yeah? saya kejap ya. Eh. Slide saya ada masalah sedikit. ni. Kejap. Tak apa dah doktor. Take time doktor. Ya, yeah, ya. Yeah. ah uh, apa ni stop sharing yang ni yang slide ni dia dia dia tamat dekat sini dia sepatutnya ada lagi dekat belakang kejap okey macam baik ya Hadirin sekalian minta maaf ya kita ada isu teknikal sekejap Diharapkan semua boleh sabar ya kita tengah baiki Sedikit All right Okay doktor dia punya slide kan, dia sampai apa tu 38 ni stream Yad yeah. ni saya dah, saya uploadkan sekali lagi saya remove from studio eh, yang first ni kejap kan eh. nanti kita check yeah. Tak boleh tak bunyi? sampai 38 puluh lapan ya? entah. Mungkin doktor kalau ada sedikit lagi penambahan doktor mungkin boleh tambah secara kasar maksudnya Tanpa ah, ya. ya, test input uh, mungkin ya. Ah. Ya. Oh, encik awal yang Okay uh, untuk apa ni? Uh, saya tambah sikitlah. Uh, dia punya ni dah ada ke? Dia punya apa? Slide ni still nampak eh? Hmm tak nampak doktor. Saya nampak. Saya dah order test saja. Okey oh, iya ke? Hmm okay. betul. -mm, Ini boleh nampak? Ha? Maaf nanti kita tak nampak lagi. Tak ada apa-apa. <laughs> oh, okay. dah nampak, Doktor. Okay. Alright. So, saya tak tahu ada ada technical issue lah dekat sini. So, okay. Basically, eh, yang ini uh, Sebab slide slide saya seterusnya adalah berkaitan dengan apa ni Langkah-langkah uh, macam mana kita nak kawal. Okay, nak kawal penyakit ni lah. Tapi saya sentuh sedikit lah, eh, macam mana apa secara kasar je lah. Uh, macam mana kita nak apa, kawal dia Pertama kan, dekat, apa, pertama tuan-tuan eh? Untuk kawalan eh? Kawalan apa yang kawalan uh, Kaedah kawalan penyakit dan perosak yang boleh dibuat Pertama, paling penting adalah pencegahan eh, Pencegahan sama ada Menggunakan kawalan, uh, pencegahan pada penting Penyediaan tapak tanaman dan juga Penjagaan tanaman, sangat-sangat penting Dan juga kan eh, uh, Dari segi merumpai, eh? merumpai. Kalau tuan-tuan ada tanaman tu Merumpai tu sangat penting Okey, maksudnya tuan-tuan kena keluarkan rumpa-rumpa yang ada untuk ni lah untuk menjaga apa a, tanaman tuan-tuan dan nah. Okey, kemudian Ok, eh, kemudian kita akan ada, tuan-tuan boleh buat macam mana nak cara kawal eh, serangga perosak, boleh menggunakan netting eh. Boleh menggunakan netting untuk mengawal serangga perosak yang mana eh. Kenapa netting diperlukan eh. Ini kalau a, tanaman tuan-tuan komersial lah maksudnya besar eh supaya kita dapat uh, kawal eh, limit kan, pergerakan apa ni serangga perosak tu supaya dia tidak apa membawa virus eh jadi vektor membawa virus kepada uh, tanaman kita eh. membawa virus kepada tanaman kita kemudian eh kita akan ada juga uh, apa kita boleh guna eh serangga juga ni kita boleh gunakan yellow sticky trap eh, sebagai perangkap lah, kita boleh perangkap serangga-serangga ni supaya dia akan maintain eh, uh, supaya dia tidak masuk dan menyerang kawasan ni dan kena ingat sekali lagi, apa serangga ni boleh menjadi faktor eh, kepada penyakit berjangkit. Kedua antara perkara yang boleh dibuat, tuan-tuan buat adalah uh, menenam pokok pagar Pokok pagar ni yang biasa kita boleh, yang mudah sebenarnya pokok bayang Brazil tu. Ya, yang mana kita guna pokok pagar ni untuk kita attract. Okay, untuk, untuk kita attract uh, ni lah kita attract uh, apa ni, uh, serangga, apa serangga. Atau penyakit yang mana dia akan Kita macam bagi buffet lah kepada Apa Mikroorganism tu dan juga kursa, Supaya jemputlah makan bayam berasa kita Jangan makan kita punya tanam tanaman cili Tanaman jili ataupun tanaman-tanaman Seperti terung ke apa eh. Itu contohnya. Okey dan antara perkara Yang tuan-tuan perlu ada eh, dalam Tuan-tuan punya kawasan pertanian Ataupun kalau buatkan rumah eh, klorok. Eh, klorok boleh digunakan sebagai Disimpactant eh, peralatan pertanian Kita. Okey klorok. Boleh digunakan okay, sebagai disinfektan uh, barang-barang uh, pertanian kita. Okay? So itu antara perkara yang tuan-tuan boleh buat. Dan juga saya akan kongsikan sikit uh, kalau apa uh, antara organik, uh, cara organik untuk kita kawal penyakit-penyakit, eh, perosak -penyakit, uh, dan lagi, kawalan kalau menggunakan organik dia lebih kepada pencegahan. Maksudnya sebelum kena penyakit dan perosak itu, kita boleh menggunakan uh, organik uh, plan material lah. Contoh yang popular sekarang minyak neem, ok, organic neem, neem ekstrat Dia boleh kawal penyakit kulat dan juga okay, serangga Alright. So ini untuk pencegahan Boleh tak kita buat sendiri di rumah? Boleh, ok, neem kalau ada pukul neem Cuma kadar keberkesanan dia tu, dia kena ketahanan tu Kalau dekat luar dijual dalam bentuk minyak Kalau kat rumah kita tak ada lah nak, nak, nak apa, formulasi minyak tu kan Jadi kita guna air, jadi air ni tuan-tuan kena -tuan faham lah bila kita spray apa uh, ekstrak neem dengan menggunakan air itu dia akan ni dia akan apa uh, mudah untuk evaporate bila air panas dan mudah untuk jatuh sebab itulah formulasi ni minyak uh, neem itu dibuat dalam minyak supaya dia senang untuk melekat dan dia akan apa bertahan uh, dengan lebih lama pada pokok kemudian juga antara yang popular yang apa orang guna ya dan nampak sekarang ni cuka kayu okey cuka kayu ya cuka kayu pun saya dah tengok uh, dia mempunyai, dia boleh menggalakkan percambahan biji benih dan juga menggalakkan tumbuh sarang pokok. Eh, cuma saya belum, apa untuk apa, scientific evidence tu kita masih kurang lagi tentang perkara ni. Dan dia, tapi dia punya properties-properties, komponen-komponen properties, eh, uh, yang ada dalam suku kayu memang apa hmm. nampak dia ada dia boleh menggalakkan eh, dan dia juga menggalakkan percambahan tumbuh sarang pokok dan juga dia mempunyai anti-microagent meaning that anti-microagent ni dia boleh juga untuk kawal mencegah penyakit ok dan dia boleh juga digunakan sebagai uh, pencegahan racun seolah kerana uh, bau juga tu eh juga. cuma kena hati-hati dekat sini eh, tuan-tuan puan-puan kadar dan kuantiti larutan tu sangat penting eh sebab dia boleh mem memberi mudarat eh kepada tanaman kita kemudian eh kemudian kita juga ada Uh, benda popular eh, yang saya nak sentuh sikit uh, Benda popular Haji uh, No. 2 okay, ramai yang tanya bila saya bagi apa talk eh, dekat komuniti kan. Ramai yang tanya tentang Haji No. 2, kan Betul ke? Boleh ke saya pakai Haji No. kat tanaman saya? Boleh kan? So, minta maaf saya, saya tak dapat tunjuk slide, saya ada buat kupasan sikit eh slide tu Maybe sikit boleh share lah kan. Okay, modul Haji No. 2 ni adalah monosodium gelotemat Monosodium tu apa? Sodium tu adalah garam okey? Glutamic tu apa? Glutamic tu adalah glutamic acid So bila kita tengok eh glutamic acid Glutamic ni adalah glutamic acid dan glutamic acid ni adalah acid amino Okay dan IG no.2 ni dia high in nitrogen Okay high in nitrogen Tetapi kena hati-hati sebab dia juga high in subcontent darab Okay so dia ada dia macam uh, apa uh, Serampang dua mata lah eh, Kalau kita tak hati-hati Kita akan mudaratkan pokok kita Okay kalau kita apa berhati-hati kalau guna Kena-kena guna pada kadar yang sesuai dan tak boleh eh contohnya saya tak galakkan eh yang ini disenggur kepada daun eh dia kena bawah eh dekat tanah okay, supaya penyerapan tu lah dan dia akan memberi mudarat kalau terlalu banyak eh. mudarat bila terlalu banyak dan apa uh, dia glutamic acid tu mungkin eh, acid amino acid amino ni dia dia dia, dia uh, membantu dalam uh, uh, penting dalam pembentukan eh, building block eh, protein eh so mungkin dia akan memberi galakan di situ lah tetapi kajian tentang ni sangat kurang sebenarnya ni eh, sangat kuat. Ada adalah beberapa adalah satu paper yang saya jumpa eh, daripada apa UiTM eh. dia ada test okey. Uh, tentang ni dia daripada pokok jagung eh. mereka test uh, menggunakan monum sodium Dan data yang dia tunjukkan tu uh, apa uh, memang ada efek tetapi efek tu uh, memang ada efek uh, pada apa tumbesaran pokok pada pada satu bahagian lah, pada satu sek bahagian. Okay, cuma saya nak ingatkan kena hati-hati yang apa kadang kandungan apa agen motor tu dia punya kadang kandungan garam tu very high, very high. H. Dan last sekali uh, saya nak ingatkan eh selain daripada organik uh, apa organik tu secara sihatlah natural plant product. Tapi kadang-kadang kalau kita apa uh, mempunyai tanaman apa yang banyaklah kan yang komersial eh last punya a uh, kita perlukan racun serangga uh, racun sintetik juga. Okey. Racun jadi tuan-tuan kena hati-hati bila pakai racun uh, kimia ni. Kebiasaannya okay, tuan-tuan akan pakai racun kimia yang broad spectrum lah Okay dan dia ada kelas, kat situ ada kelas Dia ada kelas satu, kelas du, uh, dua, tiga dan empat Kalau kelas empat racun kimia tu dia macam apa, shellcote kat rumah kita eh? uh, spray nyamuk tu Kemudian dia ada apa, kelas tiga eh Dia ikut jalur kat situ, dia ada tengok Dan saya sarankan kepada tuan-tuan Kalau boleh hanya pergi, kalau di rumah eh uh, Apa, kebun bandar ke apa Pakailah racun kelas tiga saja. Sebab kelas 2 ni dia dah jadi bahaya. dia dah jadi bahaya dan satu dan satu be tolong elakkan. Okey, tolong elakkan. Kelas 2 sangat bahaya perlu pakai satu suit yang full sebab dia sangat apa toksik kepada manusia. Okay. Dan apa beza dia? Macam mana nak tahu kadang-kadang senang uh, macam mana nak tahu tengok dia pun jado dekat bawah racun tu dan juga harga. Harga kelas uh, racun kelas 3 lebih mahal berbanding harga racun kelas 2. Walaupun kadang-kadang walaupun dia punya active ingredient tu sama. Oleh so, itu saja daripada saya untuk uh, pagi ini. Saya buka pada soalan dan saya akan minta eh, uh, saya akan minta kepada penganjur. Eh. Saya akan saya benda ni cuba apa penganjur untuk uh, bertembak nanti. Okay, terima kasih. Mata. Okay, terima kasih Dr. Muhammad Aswad di atas perkongsian yang sangat menarik sebentar tadi. Jadi daripada perkongsian yang Dr bagi ni saya boleh simpulkanlah bahawa kawalan penyakit ini amatlah penting untuk memastikan tumbesaran pokok kita berada pada tahap optimum dan baik Jadi, hadirin pada hari ini sangat betul tahu kerana dapat berpeluang untuk menerima perkongsian yang sangat bermanfaat tersebut Nampaknya doktor, kita ada beberapa soalan di ruangan komen daripada para hadirin Jadi doktor okay. Muhammad Aswad, izinkan saya untuk membaca beberapa soalan tersebut boleh. Okay. Jadi soalan pertama daripada Apple Sin, Macam mana nak hapuskan serangga kalau tak guna racun serangga sebab saya ada tanam pokok peria kat rumah halaman? Macam mana Doktor? Silakan Doktor. Kayang. Uh, soalan ni macam mana tadi? Pulang balik. Macam mana nak hapuskan serangga kalau tak guna racun serangga sebab saya ada tanam pokok peria dekat halaman rumah? Okay. Macam mana nak hapuskan serangga kalau tak nak guna ratus harga okey okay. macam mana eh satu pencegahan penting okey pertama eh boleh guna eh, boleh guna uh, sticky track eh, sticky track warna kuning uh, saya apa dah kongsikan saya punya slide pada penganjur harap boleh tembak eh daripada bahagian sana uh, untuk saya tunjuk apa sticky track tu a uh, hijau uh, eh sorry minta maaf warna kuning okey dan ini boleh dibeli di apa kedai pertanian cakap a nah, apa Uh, sticky track untuk pertanian. Okay. Uh, untuk pokok lah. So nanti dia akan tahu apa, dia akan tunjuk. Dan benda ni, dia, dia, dia ada gam dan kita, dia ada, dia ada gam eh, macam ni eh. Uh, dia ada, dia macam kertas A4. Kita boleh gam, uh, kita boleh potong dan kita boleh lekat apa, kita boleh letak pada panjang kayu dan juga serangga akan attract apa, akan tertarik kepada kuning. Ini yang pertama. Yang kedua, uh, tuan-tuan boleh gunakan netting. Okay netting untuk apa untuk ni lah untuk apa mengelakkan aa, tempat aa, yang tuan-tuan dan perempuan tanam tu aa, kena serangan. Tapi tapi, ok macam saya lah kan macam kita. Kalau saya di rumah taman ni kan kita tanam sikit je pokok tu kan tak tak berbaloi untuk kita letak netting eh tak berbaloi untuk kita letak netting tu jadi apa yang saya selalu buat adalah saya akan letak apa yellow sticky track tu dan juga saya akan letak tanaman aa, pagar pokok pagar yang saya cakap, bayam brazil ok bayam brazil yang mana bayam brazil ni kita letak Keliling eh, kita macam jadikan border antara pokok kita yang peria kita tu dengan pokok uh, ni lah supaya dia extract dekat situ Dan cara yang ketiga adalah menggunakan uh, organik punya uh, ni apa uh, Seperti neem, oil, uh, cuka, uh, cuka, tayu, okay, boleh juga, judul, okay, uh, untuk uh, kawalan Okay, kawalan uh, serangga ni ya. pencegahan sebab serangga ni dia tak suka pada bau neem tu dia ada bagi bau anything yang berbau kuat serangga tidak akan suka Okay, cuma cara nak sembuh tu tonton-tonton kawan-kawan kena apa uh, uh, tahu yang mana serangga dia tidak duduk di atas dia duduk dia dia, dia kebanyakannya dia berlindung di bawah ada yang duduk di atas banyakkan dia lindung di bawah so tolong selak bagian bawah daun tu dan apa apply kat apa uh, organik uh, produk yang kita yang tonton-tonton kawan-kawan ada Okay, sekarang ada banyak komersial yang dijual. Okay, ada soalan eh? Alright, terima kasih Doktor. Jadi kita move to soalan kedua lah Doktor. Jadi daripada daripada Akmal Mokhtar, Salam Doktor. Kenapa buah cili kulai saya bila bertukar merah jadi rosak seperti kering di bahagian hujung-hujung? Macam mana tu Macam mana? Okay. Kenapa buah cili kulai saya bila bertukar merah jadi rosak seperti kering di hujung-hujung buah. Di hujung-hujung buah. Okey. Uh, kalau dekat hujung-hujung buah ni ada kesan uh, ni, saya nak kena tahu, okey. Uh, Encik Akumar. Uh, apa? buah uh, Akumar ke? Eh, yang mana dia, dia saya nak tahu semua buah jadi macam tu ke? Atau ada certain-certain certain buah? Okey. Kalau semua buah berlaku macam tu, dia boleh uh, jadi penyakit lah. Okey. Boleh jadi penyakit pulat. Okey. Boleh jadi penyakit pulat. Uh, so kalau penyakit kalau uh, penyakit kulat tu dia berjangkit maksudnya berjangkit uh, hanya dua pokok start tiga pokok kemudian 5 6 7 sampai seluruhnya kena so itu apa tandanya ada apa ada penyakit-penyakit uh, di situ dan perlu apply okey kalau uh, untuk kawal perlu apply uh, racun eh uh, racun nilah sintetik kalau untuk pencegahan dia kena buat sebelum nampak pem uh, benda tu contoh eh? Pencegahan kalau guna apa macam organik eh pelan produk nampak ada dua apa pokok yang kena kena remove kan pokok tu dan juga kita bau apply pada pokok-pokok yang sihat tu supaya dia dapat protect mencegah Okay, yang kedua seterusnya buah tu okay, uh, kalau adakah uh, pokok tu uh, substrat yang digunakan tu maksudnya tanaman eh apa dia punya plot tanaman tu pokok tu uh, bekas tanaman tu adakah di recycle Recycle tu maksudnya Berapa lama pokok tu, biasanya kalau kita buat apa uh, Commercial lah uh, Commercial, kita recycle kita punya ni Kadang-kadang bila lama recycle dan ada apa uh, patogen kat dalam tu, dia akan kena, eh, dia akan kena pada Tu so, antara perkara yang biasa kena pada pokok, atau pada buah uh, Cili ialah antriacnose punya penyakit Antriacnose punya penyakit, dia nampak kehitaman dan mungkin ada krim sikit dekat perahagian Alright, itu ni lah jadi jadi yang itu saya kena tahu kalau tu boleh kalau ni boleh contact saya lah eh kalau tunjuk kan sebab kadang-kadang saya kena eh, kita kena tengok gambar uh, baru saya dapat uh, diagnose secara tepatlah lah apa, apa uh, kemungkinan yang berlaku. Okay ada soalan lain? Puan saya ada persoalan ketiga daripada Linking. Hmm. Kumbang bapak puncung merebak dengan banyak pokok kapas kalau halau pergi ke pokok saya lain. Macam mana nak hapus, Dr? Okay, uh, saya bu saya bukan pakar sangat tentang kumbang ni eh, uh, tapi de dekat sini, uh, ini saya, saya kena tahu juga, ini komersial punya plot ke apa? Kalau komersial punya plot, kalau cara nak halau tu, memang betul. Yang ini biasa berlaku dengan serangga eh bila you apply pada contoh dalam plot tanaman tu ada pokok kapas pastu dia ada pokok sayur dan bila kamu apply hanya pada pokok kapas dia akan pergi ke mana pokok sayur sebab pokok sayur tu tempat tu tak you tak apply apa-apa jadi kalau nak apply something dia mesti kena apply apa pada the whole plot okey supaya apa dia tak bergerak sebab serangga ni dia dia dia apa dia pandai eh dia dia dia boleh bergerak eh? dia bergerak dengan cepat Uh, so, dia akan merebak untuk ni lah, untuk serang benda tu. Dan perkara pertama yang melebat macam saya cakap, serangga ni kalau you buat commercial plot, dia kena letak netting. Ini adalah pagar pertama kita. Barrier pertama netting. Okay, netting adalah barrier pertama uh, supaya untuk apa mengelakkan apa dimasuk. Eh? Sebab netting tu uh, dia punya pak, pak kecil kan, so dia tak boleh nak tembus. So, ini antara benda yang buat. Dan kena ingat, kalau tak ada netting, dan you apply kan, eh. you apply uh, apa, uh, you, you halau ke apa ke kan Dia akan pergi ke pokok seri so, lain dan biasanya kita akan minta Kita akan, kalau pokok-pokok macam ni, kita minta lah you buat pagar lah Maksudnya pakai apa macam bayang Brazil, ke apa kan Tanah era ke apa, supaya dia boleh Apa, boleh block uh, apa kawasan tu daripada dia masuk ke dalam uh, Ini think sangat penting kan eh, bila apa uh, benda yang uh, Macam ni Kumbang yang besar Okey, selanjutnya Okey, jadi soalan yang seterusnya Daripada Sekejap ada datang Okey, tak boleh okay, salah Ya, nampaknya kita ada masalah teknikal sekejap. Oh, ada masalah. <laughs> macam saya kan contoh eh, saya tu contoh macam saya. Saya ada pokok hiasan macam succulent dengan cactus. Okay, uh, dan juga ada few dulu saya ada tanam apa saya lah agak okay, macam PKP tu kat rumahlah kan kita ni. Jadi apa benda bila kita contoh di kawasan kebun bandar ni kita tanam. Bila kita start tanam kan, bila kita tak tanam ataupun kita ada tanaman kita yang kita buat di kawasan yang mana ya, maybe kat taman tu kamu seorang ni bang. macam saya saya yang buat kan. Jadi apa uh, bila ada je dia macam senang aja. Ingat eh, perosak dan uh, apa penyakit macam mikroorganisma uh, mikroorganisma apa semua tu. Okay. Uh, itu adalah sumbu makanan dia Okay, itu adalah sumbu makanan dia So, bila sumbu makanan dia kan Dia, bila kita ada, dia macam kita buat buffet lah kan, Macam buffet kan Dah makanan ada kat depan mata kan Tak, pun, tak mau. <laughs> tak mahu contoh macam tu lah Jadi, bila apa, macam succulent saya Apa, character saya Banyak yang saya kenal, antara benda yang saya kenal adalah uh, Serangan, uh, siput lah, siput babi Okay, siput babi So, siput babi ni kita nak tahu senang je lah Dia, bila siang dia tak ada Bila siang dia buat apa, dia tidur Haa, uh, dia ni tumalah so, ambil buat kerja. Ah kita pun tak laralah jaga malam kan. Betul. So, malam kita nak tidur. So jadi uh, apa caranya kan nak buat macam saya kan. Memang kita terpaksa a uh, apa pakai fizikal tangan untuk buang. Okey banyak sangat sebab bila apa banyak sangat pasal pokok sebab saya tanam tu dan juga ada apa pokok sayur, uh, ada itu ayam cili okey. Uh, dan benda ni dia akan pergi dekat tempat kita lah. So apa yang sebab saya buat terer lah ah untuk menghalang dia daripada ni tapi apa pun kalau apa siput macam seekor babi yang ni memang kita kena buat pengarangan kita lah eh, dia akan bawa anak-anak dia, dia cepat dia punya mati, apa dia, dia dia dia membiak dia, dia cepat hmm. Hmm. jadi soalan soalan mungkin kita, kita boleh pergi ke soalan terakhir boleh boleh boleh tak masalah boleh soalan terakhir daripada daripada Aina Bella Rein okey doktor nak tanya Apakah hmm. pokok cili saya selalu dipenuhi dengan semut? Macam mana hmm. nak kawal? Koreknya okay. tanah, banyak semut yang timbul. Okay. Macam mana tu, Doktor? Okay. Untuk uh, yang ini saya nak kena tahu. Pokok cili ni ditanam dalam polybag ke dekat tanah? Dekat luar tanah lah. Itu satu. Eh. Okay. Saya kupas sikit lah. Kalau, kalau semut ni, dia uh, memang itu... Uh, macam mana dia cakap? Eh? Kalau dia tak memberi mudarat, kepada pokok tu dia tak ada masalah sebenarnya Tapi dia memberi mudarat kepada siapa? Kita Manusia lah kan sebab apa dia dia dia, dia Bila banyak dan dia pergi kat kita dia gigit ke apa-apa contoh macam tu Tapi kebiasaannya Semut dia tak ada apa dia tak memberi masalah Kepada pokok tu Dan kadang-kadang kan dan kebiasaannya Semut ni dia memberi kebaikan Sebab apa dia bila dia kurik tanah tu dia akan macam tolong kita gemburkan tanah tu lah. Alright. Cuma bila kalau keadaan tu terlalu banyak. Okay. Dia jadi kita tak selesa lah. Dengan tu lah. So kalau kalau macam tu apa yang perlu dia buat sebenarnya dia itu rumah dia. Dia nak panas sebenarnya. Sebab tu dia carilah. Bagi saya kalau saya saya tak ada masalah tentang benda ni lah. Sebab daripada dia masuk dalam rumah kita baik dia duduk kat pokok kita je lah. Okay. Sebab apa bila you buang benda tu dia akan pergi cari ke tempat-tempat apa dia akan bawa benda tu masuk ke dalam rumah kita dan dia akan jadi satu masalah yang masalah ada as long as macam ni tapi tu eh as long as benda tu uh, kalau semut kamu nak apa nampak semut kan, kalau dia tak memudaratkan pokok tu eh maksudnya pokok tu dia tak tunjukkan apa-apa gejala pun gejala yang tak yang yang yang stres dia tak tunjuk dia, dia apa dia apa bantut ke layu ke apa ke akar dia still okay, tak ada reput apa meaning that dia tak ada buat apa masalah kepada uh, uh, pokok tersebut. So itu kalau cara nak kawal kan, macam mana nak kawal uh, semut ni kan kalau menyakitkan mata ataupun kan, boleh. Cara nak kawal dia senang tuan-tuan eh, perempuan. Kalau tuan-tuan perempuan nak kan, racun perosak, saya cakap tadi kan ada saya ada slide yang saya tunjuk tentang racun perosak tu tadi saya minta maaf saya tak dapat nak show lah kan. So, apa, racun perosak kalau tuan-tuan even kalau tuan-tuan ada share talk dekat rumah, itulah racun perosak. Sebab itulah, apa, dia akan tulis dekat dalam iklan. Inilah iklan racun perosak. Okay, <laughs> jadi, it's racun perosak. Okay, jadi boleh tak kita guna dekat tanaman kita? Boleh. Okay, boleh. Jadi, uh, apa ni, uh, inabel, uh, Inabella, eh? macam mana nak kawal? Ambil share talk, reset, uh, pemakilah ke apa, uh, tembak kat situ. Tunt, eh, tembak kat kawasan tu, insyaAllah. Okay, eh insyaAllah uh, semut tu uh, pergilah, mati, okay, berlalu pergi. Uh, so tu dia punya ni. Dan suka saya nak, last kali eh, saya nak ingatkan, pada harap saya menjawab soalan tu dan suka saya nak ingatkan eh, pada semua yang apa menonton eh, yang ada, yang pada hari ni Ingat, basic fisiologi tanaman tu sangat penting. cahaya matahari, air, nutrien, okay. Dan macam mana kita nak tahu pokok kita ni kan, salah satu perkara eh, macam mana kita nak tahu pokok kita ni tak cukup cahaya eh. Pertama eh, ini adalah biasalah kalau student datang jumpa saya, saya akan tanya benda ni lah. Okay, student tu bawa, doktor saya pergi pergi ada ni, ada ni, ada okay macam mana, you tahu pokok tu tak cukup cahaya. Jadi, macam mana kita nak tahu, mudah saja Pertama, pokok tu, dia akan sama ada dia akan belok ke mana tempat yang ada cahaya, dia akan mengiring, dia akan pergi ke arah tu. Dan, Benda yang paling mudah nak tengok adalah Tuan-tuan dan perempuan, tengok pada internode Internode eh, internode tu adalah batang eh? Batang tu sorry, ni batang pokok eh Ada mana batang betul lah Batang pokok, nampak batang pokok So, antara dahan tu Bila dia punya internode tu jauh daripada Satu sama lain Okay, so yang ini Dengan yang atas ni jauh sangat Okay, macam dia, dia menegak sangat, dia menegak sangat dan jauh Itu tanda yang sangat clear Cahaya tidak cukup Okay dan kemudian apa yang berlaku bunga akan berkurang buah akan berkurang itu tanda-tanda yang tak cukup cahaya yang ini biasa berlaku bila tanaman tuan-tuan tu diletakkan di bawah di dalam apa glass house yang sangat apa yang dia, dia tutup terlalu sangat tutup dan cahaya tak tembus okey sebab itulah apa macam apa cili kan tanaman cili apa semua kita perlukan cili perlukan terowong perlukan apa cahaya yang banyak Okey, cari yang banyak. Sebab itu dia tak diletakkan di dalam uh, apa uh, tuduhan punya ni lah. Okey, tuduhan, rumah tuduhan, jaranglah. lah ramai. Saya lagi rumah tuduhan mahal. Okey, mahal. Tetapi macam mana pula contoh, kenapa pula dia okay, cakap macam ni, tapi kat Cameron Highland ada je dia letak dekat apa? ramai je buat dekat apa, rumah tuduhan, betul? Cameron Highland dia punya climate dia berbeza kerana dia sangat sejuk dan dia punya moisture content tu okey, dia kena duduk dekat bawah tu sebab apa dia nak Uh, apa halang daripada uh, bila kat luar dia akan attract lebih banyak penyakit sebab kelembapan tu tinggi kemudian ini akan attract lebih banyak uh, penyakit uh, untuk kena eh pada tanaman tu lah sebab tu kalau tomato eh, dekat kamera mesti duduk di bawah uh, rain shelter ok rain shelter sebab apa ini mengurangkan penyakit kan eh? macam hawa apa blight tadi apa, -apa. so macam tadi ada saya, saya ada tunjuk satu gambar Uh, tentang apa uh, penyakit yang uh, kena dekat uh, masalah yang kena dekat uh, pahang tu dan few student uh, dia tengah on the way pergi ke sana okey uh, jadi mereka tanya saya apa ni saya apa uh, tengok dan saya nampak dia nam, uh, petani tu farmers tu dia cakap tak pernah kena pada dia dia dah tak tahu apa benda penyakit tu tapi apa pokok dia start apa reput coklat eh pokok terung dia dan dia ada uh, Lepas tu antara saya tanya student tu apa lagi yang uh, farmer sudah tahu? Farmer tu cakap uh, kawan dia di Terengganu eh, pun kena benda yang sama, nampak gejala yang sama. Kawan dia di Terengganu tanam uh, pokok tomato. Okey. Jadi bila saya dengar saja kawan dia di Terengganu tanam pokok tomato dan pokok tomato biasa yang akan kena eh, adalah penyakit hawar tadi, late blight tu, penyakit hawar. Dia macam kesan terbakar dan uh, apa pada batang, daun Aka, uh, uh, uh, ni pada pada bahagian bawah tu, dan juga dia akan nampak apa, uh, coklat. Eh? Dia punya coklat tepuk. Dia punya hasil uh, akhir. dia Dan ini boleh masuk kepada uh, pokok terung juga Dan macam mana nak apa? Ada tak? Dia punya kerana guna racun prosa, entah macam racun apa? Uh, apa ni? kulat untuk rawat, untuk ni lah kawal. Okay, kawal. Dan dia akan merebak dengan cepat dan Tanaman yang kena tu, kena buang Ok, kena buang Ok, kena buang Bakar lebih baik-baik Ok, kena buang Dan juga, uh, apa ni uh, Substrate yang digunakan, tidak boleh di-recycle Kena buang, sebab benda tu akan ada kat dalam uh, tanah apa substrate tu, kerana akar tu dia dah pergi bagian akar So, jadi bila Tuan-puan tanam semula kat dalam substrate tu, akan kena Dan kebiasaannya dan apa saranan saya kepada farmers ni Kutip dulu hasil, okay. biar hasil tu hasil akan berkurang definitely Kutip dulu sebab yelah duit modal kita dah keluar, betul tak? Duit modal dah keluar takkan kita nak, aku senahlah aku cakap buang, buang kan Kutip dulu hasil, bagi jalan tu And then kita dapat apa, mana yang kita dapat tu kita apa? jual hasil tu Yang kemudian disarankan uh, kalau boleh jangan tanam pokok dalam family seolah nasi Sebab itu adalah family yang sama Ok, keluar dia. Maksudnya uh, kad dia punya, apa ni, kad dia punya cycle apa, uh, jangkitan tu, tanam pokok yang berlainan. Keluar daripada family, apa, terung dan juga apa, tomato tu. Tanam ke lain. Ini yang, untuk yang komersial lah. Kalau kita kat rumah kan, kita kat rumah macam saya lah. Saya buat kat depan rumah dulu lah kan. Uh, sekarang dah tak ada dah pokok tu kan. But Bila dah start masuk ofis balik, dah tak sempat nak tengok, pokok tengok kita. Lepas tu pokok mati. So, so boleh apa, jangan, jangan apa, saya pun macam tu juga kadang-kadang. Kita terlepas pandang, kadang-kadang masalah yang datang tu daripada kita. Okay, masalah yang datang tu daripada kita. Sebab apa? Kita terlepas pandang, kita tak maintain dia properly. Okay, kita terlupa nak bagi baja. Bila kita tak bagi baja, kita harap dia keluar bunga dan keluar buah dengan cantik. Ah, oh, memang tak lah. Ha, memang tak. Jadi yang ini terpenting. Ingat, cahaya matahari air, nutrient. Terusnya, macam mana kita nak tahu pokok kita masalah tengok pada gejala. Okey gejala tu macam kalau kita demam kita demam, kita akan panas selesema itu gejala. Pokok dia akan merekod layu okey uh, apa dia dia batang tu akan pergi ke arah cahaya. Dia ada something wrong lah tu. Maksudnya cahaya tak cukup. Kena tukar. Kena ambil kira. Dan ingat. Uh, apa racun perusahaan. Apa racun penggunaan racun uh, pencegahan penting Okey, pencegahan penting itu perkara pertama. Okey, gunakan apa organik punya apa produk dan lastly juga kita akan gunakan uh, apa racun uh, kulat ataupun racun serangga sintetik. Adakah saya gunakan juga? Saya gunakan juga. Sebab apa? Saya betul-betul teranglah. Sebab kadang-kadang uh, kita geram, betul tak? Kan? Aku dah buat-buat beli elok-elok, pokok mahal kan, mati kan. So kita pun geram, kita pergi talah, kan? kita beli racun apa kimia, kita hulun racun kimia. Sebab apa? bila kita pulung racun kimia kan. Besok dengan lusa tengok dah dah hilang. Ha, oh, sedap mata memandang kan. Tapi kena hati-hati tonton perempuan eh. dan ah, kena ingat syarat saya yang terakhir. Bila tonton perempuan beli sayur di pasaran, okey, sayur ke buah-buahan, make sure tonton dan perempuan basuh dengan rendamkan sayur-sayur tonton apa dan buah-buahan tonton dengan air, rendam, rendamkan eh. Jangan lalu bukan hanya buka pilih air apa dan apa dan lalukan dekat takut ada residu apa racun aa, yang apa ada pada produk-produk tu so rendamkan ambil besin bagi apa yang kecil lalukan apa rendamkan dia siap kan hendak lakukan macam tu kan cemua dia akan hilang benda tu so itu saja Okay a uh, mata kalau tak ada apa lagi itu saja dari saya uh, kalau ada apa-apa pertanyaan boleh inilah boleh apa boleh a uh, refer kepada apa email address saya Uh, dan juga uh, kita pun di Jabatan Perlindungan uh, Tumbuhan kita ada buat services eh, untuk diagnostik uh, diagnosis penyakit. So boleh apa hubungi kami uh, dan uh, kita apa uh, sentiasa welcome tuan-tuan eh, dan perempuan untuk ni. Dan uh, insya Allah tak lama lagi pun kita akan uh, ada beberapa projek pertanian dengan student eh, uh, yang mana Uh, ini boleh jadi showcase lah uh, dan kita akan invite tuan-tuan pompa lah kalau apa, uh, ada open day ke apa Kapal kan right? supaya dapat uh, bersama-sama dengan kita lah uh, untuk apa? Yeah. Untuk ni lah kita bagi service apa uh, diagnosis okay? Uh, so apa-apa boleh bunyi saya dan uh, satu lagi kita saya saya jabatan penulangan pembuangan kita ada apa Facebook link. Uh, boleh apa boleh uh, masuk kat situ kita ada video yang kita dulu macam mana cara nak menyediakan uh, extract neem. Okay? Uh, dan, uh, dan boleh boleh request tu. Okay, itu saja daripada saya. Uh, kalau ada salah-salah saya minta maaf dan saya minta maaf uh, apa, dengan technical uh, problem tu. Uh, bukan salah penganjur eh. uh, salah saya. Okay? salah saya sebab apa saya tak biasa guna stream ya ni. Eh. Uh, dan apa uh, Nah, Itulah dia kan, penganjur dah cakap, boleh tak bagi slide kita, confident. Ha, jangan risau. Okay ni kan. <laughs> Rupanya dia, apa, whole slide tu dia tak ambil pun, dia ambil separuh je slide. Okay? Slide belakang tu ada berkaitan dengan uh, jumpa rosak dan uh, motor, jumpa, jumpa kayu pun semua tu lah. Sebab itu antara soalan-soalan yang biasa saya dapat daripada apa, uh, uh, farmers yeah. lah dan community. Okay, tu saya daripada saya. Uh, selamat air yeah. raya. Open house tu yeah, so, yeah. maklum. Selamat air raya. Okay, marilah kita pergi open house lah. Eh. So, okay. ada few jenis. Okay Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih Dr. Aswad, diharapkan Dr. Aswad telah menjawablah beberapa soalan yang diajukan oleh uh, para hadirin Jadi diharapkan para hadirin berpuhati dengan jawapan yang diberikan oleh, oleh Dr. Aswad tadi ya Okay, ah, jadi nah, kita, minta, yeah, Dr. Menjawab, Ya Dr. Uh, uh, nanti kan soalan-soalan, kalau mana yang ada lagi kan soalan-soalan tu boleh bagi pada saya Dan saya akan, mana yang saya mampu saya akan jawablah dan saya akan bagi Baby kamu boleh upload saya punya Facebook, <coughs> Facebook apa tu Ah, betul. Jadi mungkin selepas ni, uh, kalau ada para hadirin yang ada soalan boleh ajukan kepada Dr. Sulat secara pribadi melalui email mungkin? Okay. Boleh. Jadi seterusnya sebelum kita bergerak ke sulat seterusnya suka untuk saya ingatkan para hadirin untuk mengingati atau mencatat kata kunci kehadiran seperti yang saya akan sebut untuk digunakan di dalam borang isi sijil dan maklum balas pada akhir sesi kita pada hari ini. Suka saya untuk bacakan kata kunci tersebut ialah kebun 2022. Saya ulang, kebun 2022. Sekali lagi saya ulang K E B U N 2022. Pastikan ejaan kebun 2022 adalah dalam huruf besar sahaja. Para hadirin adalah dinasihatkan untuk memasukkan kata kunci yang betul di borang e-sijil dan maklum balas dan kegagalan para hadirin untuk memasukkan kata kunci ini akan menyebabkan anda tidak mendapat sijil webinar pada hari ini Saya kena registro tak. <laughs> tak perlu Dr. Tak Jadi terima kasih Dr. Aswad uh, sebab sudi luangkan masa untuk berkongsi ilmu uh, pada hari inilah berkaitan kenali dan rawat penyakit secara sihat Jadi okay. diharapkan para penonton dapat banyak pengisian baru daripada perkongsian yang Dr. Aswad bagi sebentar tadi Sebelum itu, dipersilakan Dr. Aswad sekali lagi untuk memberikan sepatah dua kata, mungkin apa-apa nak tambah lagi sebelum oh. kita akhiri uh, program kita pada hari ini. Kita okay. kata tak uh, Dr. Uh. Okay, uh, so kata, -kata uh, apa ni? Uh, terima kasihlah uh, kerana meluangkan masa pada pagi, eh, hari Sabtu ni, weekend ni. Uh, dengar saya bercul-retih lah. Okay, bercul So, jadi uh, kalau apa uh, apa pun eh, macam saya ingatkan, uh, kalau ada masalah pada pokok tu kan dia akan tunjuk simptom lah dia akan tunjuk simptom gejala tu dan kita kena ambil langkah yang apa cepat lah untuk mengawal um, dia okey sebab dia apa pokok tu sebenarnya tengah menderita tu tolonglah apa dia tengah sakit contohnya okey dan juga kita pun apa pelajar-pelajar kita pun ada ada kursus-kursus pengembangan yang mana apa mereka akan keluar eh, untuk pergi berjumpa dengan uh, farmer-farmers dan saya haraplah kalau tuan-tuan dan puan ataupun Uh, yang ada apa ni la, apa kebun apa uh, bantulah kamilah bukalah ladang untuk apa bagi pelajar-pelajar kami ni uh, masuk dan kita cuba untuk apa uh, bantulah kalau ada masalah. Kebiasaannya masalah yang kita dapat yang mereka jumpa saja adalah penyakit dan perosak. Eh penyakit dan perosak apa yang perlu buat. So, kita apa boleh ni dan sama-sama uh, dan ada satu contoh saya tak dapat bagi tadi. Ada satu pelajar tu dia cakap dia apa tanam pokok uh, pisang. Yang pokok pisang ni dia bila berbuah tu dia tak sempat matang dia jadi hitam. Okey dia jadi hitam. So dia memang habis buat uh, banyakkan pisang berangan yang apa uh, yang berlaku itulah. So saranan saya pada pelajar tu eh uh, pelajar saya DSP eh uh, pertanian and then uh, itu kemungkinan penyakit tu belum designated kan tapi dia nampak macam moko disease. Eh moko disease tapi saya tak tak sure sama ada betul tak dah dikatakan di Malaysia ni tu adalah muko diri. Tapi, simptom muko diri. So, apa yang boleh dibuat adalah, kalau boleh jangan tanam. Saya cakap jangan tanam baka tersebut. Dia kata sebelum tu dia tanam baka, saya tak ingat baka lain. Dia kata tak ada masalah. Tapi bila tanam tu habis. Buat. So, antara benda macam itulah. Dan kadang-kadang, baka memainkan peranan yang penting. Okay? Itu akhir kata daripada saya, minta maaf kalau ada salah silap. Selamat air raya. dan, dan mati. Assalamualaikum. Uh, ya, okay. So, kata Doktor di atas kata-kata tersebut. Jadi, para hadirin adalah untuk diingatkan untuk mengisi borang UCJ dan maklum balas melalui yang telah disediakan di ruangan komen. Jadi, hadirin sekalian, dengan ini maka berakhirlah webinar kita pada hari ini iaitu webinar Kebun Bandar Siri 7 Kenali dan Rawat Penyakit Cara Sihat. Diharapkan ilmu-ilmu yang telah dicurahkan ini dapat memberi manfaat kepada kita semua untuk kehidupan sehari kita. Jadi uh, ingin saya ingatkan juga kepada para hadirin bahawa webinar Kebun Bandar ini tidak berakhir di sini sahaja. Webinar yang seterusnya akan diteruskan dengan webinar Kebun Bandar siri 8 yang bertajuk Tuayan dan Pasca Tuayan. Jadi webinar yang saya nyatakan tersebut akan dijalankan pada 11 Jun 2022. Sebelum itu, saya dan juga ahli jawatan kuasa webinar pada hari ini ingin memohon sepuluh jari jika ada kekurangan dan kelemahan dalam webinar ini. Seperti yang kita lihat tadi, ada beberapa masalah teknikal dan mungkin saya pun ada tersasar jugalah sebab ni mungkin baru bagi saya. Sebelum saya akhiri, saya ingin memberi serangkap pantun. Dari Kedah ke Pekan Sari beli di Kota Tinggi Selesai sudah tugas diberi Di lain masa bersual lagi Sekian terima kasih yes, Terima kasih, terima kasih Nama, Assalamualaikum Terima kasih Music mm -hmm.